Ada bukaan, nih, ya, nih, iya. yang keras cuman meredakan. <Twist> <Told> <scenes� laugh> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, selamat ulang warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Daud. Pak Ustadz Daud, betul-betul sudah berkenan hadir di sini, dan nanti akan memberikan kultum penyegalan buat rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan, kehadiran beliau nanti bisa menambah semangat, semangat dalam bekerja, dan semangat dalam beribadah, tentunya ya. Oke, okay, baik kemudian tak lupa terima kasih kepada panitia ya sengaja panitia kami pilihkan dari keluarga Rumah di sini di oleh Aa Maxum ya dan juga di sini ada rekan-rekan uh, yang ada di sini ya Ruby, kemudian juga Rofi uh, Rizki Bella ya mudah-mudahan uh, alhamdulillah sudah dikait dengan baik. Uh, dan tak lupa juga terima kasih kepada anak-anakku semua karyawan-karyawati, safety trainer, jasmine longbre, all smart, apalagi ini new concept ya oke tepuk tangan dulu dong buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada maaf matahari yang ada Terus Terus Terus. Alhamdulillah eh, pada pagi ya, pada sore hari ini kita semuanya terwujud umur eh, kesempatan dan eh, iman Islam ya agar Allah dan juga eh, namanya pelapangan eh, waktu serta eh, kesempatan agar kita semuanya dapat berkumpul di sini. Eh, dalam acara uh, syukuran Sebetulnya mereka awalnya syukuran dan syukuran memang di hari uh, Ramadan desa kalian buka puasa bersama. Jadi <Syukur> insyaallah ini kali sunawinya malam alhamdulillah <Syukur> Kita bersyukur, Allah SWT, Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Yang tak Ibu, yang, yang tak Ibu, Sudah susah Satu perusahaan Yang perusahaan dipenuhi, saya mau menerima kerja tinggal di kampung tuh bulan anda perlu apa bilanya mandiri aja biar aja bebas <laughs> wait a minute who are you oh apa aja ini mas ambil ya satu sehingga Wow. Happy Brennan! Yes! yes.